Tapi setelah aku menjalankan loa, nih testimoninya kayak berasa MLM ya kak ya? Iya, setelah <laughs> aku mencoba loa, <laughs> iya juga ya. Hah, akhirnya jumpa juga ya. setelah tertunda berapa tahun ya, pokoknya hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan netizen seputar aura, jodoh, rezeki, ya kan, dan lain-lain, supranatural hmm. let's get started, tapi sebelum kita mulai, coba nih mas Andri, ya kan, memperkenalkan diri dulu sehari-hari ngapain jadi, uh, kenalin nama gue Andri, temennya Tresna, kita saling kenal karena kita sama-sama konten -sama creator dan arah tujuan kita tuh sama gitu loh, untuk hmm membantu orang-orang agar mencapai hal-hal positif dalam hidupnya. Tapi dia berdasarkan uh, kekuatan pikiran nih, dia mainnya di luar ya. Mindset. Sedangkan aku tuh bidangnya spiritual hmm. gitu, jadi kita punya cara sendiri. Kalau kalian yang sudah kenal aku, mungkin tiktok aku atas nama anak dukun. Follow. Ya, uh, dan sejauh ini sehari-hari aku juga pemilik bisnis parfum Aura, jadi untuk Aura Inilah bidang aku. <laughs> Tapi bukan hanya spiritual loh dia mengatasi supranatural juga loh hal-hal yang tak kasat mata loh teman-teman. Oh YouTube Andriaan. Hmm. Kalau kalian suka mistis suka horor silahkan mampir ke sana ya. Kalau netizen banyak yang nanya nih hmm. kenapa namanya anak dukun? Ya jadi anak dukun itu karena namanya memang dukun. Oh. emaknya yang dukun gitu. Nah ini boleh tahu gak nih teman-teman yang nonton di rumah, hmm. uh, mamanya yang seorang dukun ini kan denger dengar terkenal ya kan? Hmm. Apa nih nama sosial medianya oh, Instagram? Okay. Kalau beliau itu itu Instagramnya Kanjeng Ratu Aura. Jadi kita memang mainnya di bidang aura ya, spesialis kita. Jadi bukan bidang santet, mohon maaf nih. Oh, enggak ya? Bukan, bukan. Karena beda spesialis. Kita ah. spesialis untuk aura dan kecantikan dan hal-hal yang positif yang kita uh, fokuskan gitu. Bukan untuk nyakitin orang gitu. Santet kan Jadi orang. nggak bisa nih teman-teman, mau nyantet orang tuh nggak oh, bisa. maaf. <laughs> dengan tegas bahwa kita tidak akan mau menerima tapi ada ya orang? Itu ada oh. lanjut ini pertanyaan netizen sejuta umat nih kan jomblowati pada nanya nih uh -huh. bisa gak sih jodoh kita dikunci sama orang jadi kayak kita punya mantan yang sakit hati uh -huh. nih terus pengen supaya kita tuh susah dapet jodoh tuh bener gak? oke okay. jadi menutup jodoh itu ada ada dua macam. Satu menutup aura seseorang, yang kedua menutup dengan cara namanya itu gantung waris. Itu yang paling parah. Yang pertama menutup jod, apa menutup aura ini, karena ketika ditutup aura kita jadi kurang menarik. Bahkan kita sendiri kayak udah, udah nggak tertarik sama orang. Kita sendirinya. Wait, kok aku kayak gitu ya? Jangan, aduh. jangan, jangan nih. <laughs> aduh. aduh. <laughs> kalau kamu sih kayaknya mungkin standarnya harus turunin dulu, Oh, udah pada banyak nih yang dateng Tapi standar dari kamu ya oh, belum oh. Tapi yang kedua Ini namanya gantung waris Kalau ini udah dikunci sampai mati Dia gak bakal punya jodoh Jadi gantung waris ini Biasanya mengambil aura seseorang Diikatkan atau dikawinkan Dengan sesuatu yang sudah mati oh. Contoh ada yang mengambilkan Dengan batu nisan, nisan. Oh. Atau mungkin ada orang yang sudah meninggal diikatkanlah lah auranya berdua, Dijodohkan secara paksa Secara gaib Akhirnya Jodoh kamu tuh udah mati, nggak bisa nih, gitu. Udah hmm. nggak bisa kamu tuh bener. Hmm. Ini biasanya orang yang kayak gini tuh benci. Bahkan ada juga ya, dia mengikat sendiri Misalnya aku sama Tresna. Uh -uh. Aku kecintaan sama Tresna. Uh, iya iya iya. Terus aku ikat si Tresna nggak bakal bisa punya jodoh selain aku. Ah iya iya, ya, aku pernah dengar itu yang kayak gitu. Iya, akhirnya aura kamu, aura aku diikat terus dikuburkan. Jadi oh, akhirnya okay. kita bakal hidup semati gitu loh. I see. Kalau kalau kamu tidak menikah sama aku kamu tidak akan bisa punya jodoh. Dan misalnya aku sudah meninggal duluan, hmm. terus juga tidak bakal punya pengganti. Kayak pelet gak? Beda? Beda. Ini jahat soalnya. Kalau pelet itu masih uh, masih ada sisi positifnya. Kalau ini negatif banget dengan cara itu. Terus gimana nih cara teman-teman di rumah biar gak sampai kena kayak gitu? Meminimalisir bisa. Cara meminimalisirnya adalah tadi, satu, dengan mendekatkan diri sama Tuhan. Oke. Okay. Karena mm -hmm. ketika kita dekat sama Tuhan itu semacam ada benteng. Benteng. Ya, semacam ada dinding di badan kita yang menutupi dari hal-hal serangan iblis gitu. Mm -hmm. Nah, yang kedua, dengan men sugesti diri kita menstimulus diri kita dengan energi positif. Oh berarti cocok, hmm. cocok. Hmm. Oke terlanjur. Okay. Kalau secara -se spiritual itu ada khusus caranya hmm. eh, dengan aj aji mungkin dengan bacaan dan doa khusus yang membuat energi kita jadi positif. Tapi ternyata kita juga punya kemampuan untuk membangun energi kita positif Benar. dengan memainkan kekuatan, pikiran. Jalan, sugesti, pikiran betul. Sugesti itu. Bidangnya teresna mm -hmm. tuh manifest. Iya bukan mm -hmm. bidang bukan ramal aku untuk menjelaskan. Oh. Jadi waktu itu aku ketemu sama ojol kan, terus tiba-tiba dia ngeramal aku nih. Mm -hmm. Dia bilang katanya Mbak e, pernah nyakitin orang ya. Mbak kunci eh jodohnya dikunci tuh sama orang yang Mbak sakitin dulu gitu kan. Mm -hmm. Makanya Mbak kalau suka sama orang orang itu nggak pernah suka. Tapi kalau ada orang yang suka sama Mbak, Mbak nggak suka gitu kan. Mm -hmm. Kok gue jadi horror bunda. Menurutmu gimana nih? Ketika kita suka sama orang tapi orang nggak suka sama kita atau orang suka sama kita kita nyenggah suka itu sebenarnya bukan berarti jodohnya ditutup tapi itu aura kalian saling tolak menolak mm. Kalau ya, bahasa kamu apa? magnet kali ya? semacam magnet Kalau bahasa kamu apa? kan dunia saling menarik ya? betul, Tari betul, betul, ya? hukum cocok itu mm -hmm. pasti tarik menarik karena auranya dia dengan aura orang tadi tidak cocok makanya akan saling tolak menolak gitu mm. bahkan ada yang udah merasa cocok banget tapi udah mau ke jalan serius Gagal di tanah jalan. Oh, make sense kok? Enggak yakin gitu. kalau kita ngomongin loak nih hmm. ya? Kan kita tanya nih, ada enggak pengalaman berhasil? Udah praktek loak oh, gitu Kan okay. manifest. Nah. Hmm. Kamu sugesti diri sendiri itu pernah enggak? Coba cerita nih, netizen. Okay. Sebelumnya aku enggak kenal itu loak apa ya? Awalnya aku enggak kenal loak itu apa, tapi aku bisa tahu bahwa menstimulus energi positif ke diri yang pertama kali berhasil menurut aku adalah ketika dulu aku ngerasa aku tidak pernah merasa bahagia kenapa sih aku hidupku kayak gini, gini terus, oh. menderita terus kayak mm. Kok orang bisa ya sebahagia itu hidupnya, apa aku nih dilahirkan gak pantas untuk bahagia eh aku juga dulu pernah mikir kayak gitu loh Ya kan, iya. uh, ada, kita pernah aku yakin di titik itu kayak hidupku kayak nggak beruntung ya gitu. mm -hmm. sampai aku tuh akhirnya lupa sama apa yang aku punya, lupa sama uh, diri aku aku memandang terus ke orang-orang, membandingkan diri sama orang Nah, dari situ akhirnya aku mulai cuek sama hidup. Aku coba untuk memimpikan impian-impiannya baik-baik hmm. gitu lah. nah Mungkin itu disebut nyoloa ya? Betul, tapi betul. aku waktu itu belum tahu. Loa. Akhirnya aku memilih untuk jalan cuek, nikmatin aja apa yang ada. Itu kan masuk positif tuh. Betul. Aku punya ini. Kenapa aku harus memikirkan orang? Kenapa hmm. aku nggak bersyukur dengan apa yang aku punya, nikmatin apa yang ada? Mm -mm. Itu masih menurut aku kayak lewat tahap bawah lah ya, Ketik. karena kan cuman sebatas Uh, positive thinking ya, gitu positive thinking nah, beberapa waktu kemudian bertahun-tahun itu kejadian ini aku cerita 10 tahun yang lalu ya oh itu 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu tahun kemarin di 2021, gue ketemu uh, dia ini di tiktok ya kan? Ya, awalnya ya, kan? di tiktok hmm. awalnya, terus kita DM-DM-an akhirnya aku mulai belajar tuh oh ini namanya Loa, oh begini-begini yang tadinya aku hidupnya flat kayak yaudah nikmatin apa yang ada aku gak pernah kekurangan Nah, tadi mm -mm, enggak mm -mm. pernah kekurangan kasih sayang teman-teman mm -mm. aku ada, mm -mm. tapi setelah aku menjalankan LoA, nih testimoninya kayak berasa MLM ya, Ya, iya, setelah aku <laughs> <asal> mencoba LoA, <laughs> iya, iya, kayak yeah. kaya habis mencoba uh. produk apa gitu. <laughs> pas aku cobain terapin loa sampai aku belajar sama stress uh, ini gimana sih cara menerapkan loa yang betul akhirnya coba tuh itu aku mulai menerapkan itu di awal bulan satu kan? Eh. Oh Januari. iya Januari bener benar karena bener. pertama kali kita kenal di Desember tapi aku belum nerapin cuma sebatas tahu doang uh -uh. di Januari aku coba mulai nerapin apa yang dia kasih masukan ke aku uh -uh. dan dari Januari sampai ke sekarang aku sudah uh, resmi punya perusahaan yang uh -uh. Konsepnya itu ya. Kasih tahu, kasih tahu, kasih <laughs> tahu. Konsepnya itu udah per harinya udah puluhan juta per, per hari. hari ya. Itu dari Shopee, dari TikTok atau dari mana nih? Dari semua Oh, semua platform. Dari semua platform. Kalau okay. hitung satu platform aja itu yang udah dua digit semua sih masing-masing. oke, oh, okay. gitu, nah itu gimana nih, di depan. teman temen di rumah kan pengen tahu gimana cara manifest, apa yang dilakukan gitu kan, apakah bangun tidur kita berucap atau hmm. gimana gitu. Oke, okay. kalau aku lebih senengnya, aku tuh orangnya nggak bisa tidur. Daripada pemikiran yang aneh-aneh, kayak membayangkan sesuatu, kayak aku mimpikan, oh saldoku depannya udah tiga digit oh. gitu benar kayak gitu. Hmm. Udah tiga digit di saldo yang ini aku ngeliat angka, angkanya sebut aja ya waktu itu 700 juta. Kamu bayangin tuh? Iya, seakan-akan ngeri lah aku tuh pas ngecek saldo seakan-akan 700 juta. Ngerti, saldo, ngerti. Gitu. <laughs> Dan... Dibay Dibayangin, dirasain dibayangi, gitu gak sih? Dibayangin, dirasain terus. Hmm. Akhirnya, 700 juta tuh beneran jadi setelah? satu saldo doang gitu loh. <laughs> Belum saldo yang lain dan sampai sekarang, wih kapan aja gitu udah berapa bulan? maksudnya dari awal ini praktek dan terjadinya tuh berapa bulan? Januari, Februari, Maret, di Maret Tid eh, berarti 2 bulan ya? iya yeah. oke, okay. dari pertama bener-bener niat gitu kan? dari niat, dari niat awal aku buka bisnis itu aku masih kos-kosan di jaksel tuh deket. serius? Ya. Yeah. oh yang kita teleponan itu? belum, belum, Oh. belum ya kita bisnis, dari situ Uh, karena mainnya main aman, masih jadi pelan-pelan akhirnya pindah ke yang kita teleponan berarti dari dua bulan akhirnya terwujud nih ya kan, yeah. apa yang kamu lakukan, usaha kan gak mungkin kita duduk diam berhayal enggak. gitu kan, gak ya enggak, enggak. itu ada gak sih kayak mungkin kamu bikin konten, hmm. promosi, apa okay. gitu Gini. Mungkin aku ada sedikit perbedaan dengan terus di sini ya, mm -hmm. ketika dia memberikan arah aku waktu itu dia ngasih tahu afirmasi mm -hmm. ya. Macam-macam semuanya sih. Ya, afirmasi, afirmasi, manifest, sih. Ya, mani uh, scripting. Ya, sama ya. Ini juga. Dan aku cuman, aku orangnya malas nulis, malas baca. Ngerti-ngerti. Oh, jadi enggak ngerti. mungkin melakukan ya, scripting. Uh -huh. gitu. Enggak ada waktu juga ya. kali ya. ya. Karena aku suka berhayal, jadi aku mainin hayalan. Oh berarti dia pakai visualisasi guys. Hmm, visualisasi mainin hayalan, tapi di saat di sela-sela aku memang lagi melakukan itu mm -hmm. ada kayak tiba-tiba uh, kelihatan jelas kok jelas semuanya kelihatan ya gitu akhirnya misal ya misal mm -hmm. oh kok uh, akhirnya muncul loh ide Oh kontennya pakai gelas nih ada diapain uh. nih, bentar gelas nih gitu-gituin. -gitu. Terus kamu pakai gelas benar? Ya itu itu misal. Oh Tapi misal. Oh, itu, waktu oh, itu bukan gelas, aku oh, gak mau kasih tahu kan. Oh <laughs> jangan <laughs> jangan. Ya, itu misal ya. Jadi mm -mm. saat ber be, apa namanya kita lagi berhayal, mm -mm. Tuhan bakal memberikan jalan dengan cara memperlihatkan kita sesuatu yang. Yes. Kok gak nyambung sih? Kok kasih ini sih? Itu benar. Nah. Tapi langsung catat daripada lupa. Aku catat ini aku kasih bocoran, ke iyi, ke iyi, iyi. Kan ya, catatan aku ya dia, dia dengerin ilmu aku guys, padahal kita cuma teleponan doang loh satu kali loh, keren nah, ini hal-hal yang kayak gitu tuh termasuk uh, cara Tuhan menjawab doa kita kamu tau gak, ini pernah aku bahas mm -hmm. kalau lagi seminar kan uh, jadi ketika kalian udah praktek konsisten mm -hmm. kan? entah itu scripting, dibayangin, terus diucap mm -hmm. itu entar gak tahu kapan nongol tuh ide yang kayak mm -hmm. kamu bilang tadi tuh tiba-tiba kepikiran susana, gelas atau apa itu kalian lagi makan lagi mandi itu ada nongol tapi harus dicatat aku bilang juga sama netizen yeah. teman-teman ya kan guys catet kamu tiba-tiba oh aku kok kepikiran pengen jualan apa jilbab ya catet gitu itu cara yang di atas dan alam semesta ini nunjukin jalan ke kamu buat eksekusi itu cara kerja subconscious mind kita hmm. kalau kita ngomongin loa ya hmm. jadi guys ketika kamu terus-terusan konsisten kenapa aku bilang kalian harus konsisten niat mau mengubah hidup mau manifest apa konsisten kan. Yeah. Ketika kalian konsisten nanti otak percaya kamu benar-benar udah memilikinya. Kayak kan tadi kamu bayangin duit tu, 700 juta aku bisa, aku punya gitu. Mm -hmm. Entar otak benar-benar mempercayainya. Si subconscious mind kita itu mencari jalan untuk mewujudkannya. Dengan apa? Nongol ilham. Iya, betul sekali. Dia ilham eh. Ya ilhamnya. Enggak kenapa gak hidayah atau taufik gitu? Kenapa harus ilham? Eh, iya, <laughs> <laughs> <laughs> Kenapa ilham ya namanya ya? Ilham di luar sana. <laughs> Kalau teman-teman di rumah penasaran ya kan? Dari sekarang tujuh ratus juta nih, sebelumnya nih kalau kita tujuh ratus juta bulan yang di bulan ketiganya itu. Oh iya, berarti sekarang udah mantap. <laughs> nih guys, sudah, wae ya kan, makin mantap. Nah itu the power dari prasangka baik ya. Iya. Yeah. Prasangka baik. Kamu nggak pernah bikin kompetitor gitu nggak ya? Aku gak pernah mikir kompetitor, selagi kita, apa, karena rezeki itu menurut aku udah ada yang heeh. Uh -uh, uh -uh. dan kita bermainnya di kualitas gitu, uh -uh. kayak, walaupun nih ada yang sama nih, bahkan Tresna keluarin parpung pun, misalnya uh -uh. dia, dia jual parpung, aku gak bakal marah sama uh -uh. dia, gak bakal aku jelek-jelekin dia, karena uh -uh. dia dengan kualitasnya, aku dengan kualitasku. Uh -uh ngomongin soal parfum aura nih guys hmm. uh, kan aku ngeliat kamu tuh postingannya tiap hari kayak ratusan gitu kan hmm. gimana kamu memanage energi kamu untuk ngebacain aura orang satu persatu tuh oke, okay. karena kan aku udah dapat polanya, hmm -hmm. jadi kayak uh, orang ini kriteria dari seribu orang yang pertama mm -hmm. dibaca itu memang benar-benar berat, tapi akhirnya dari situ bisa aku kelompokkan. Oh, orang ini tipe auranya aku ada menyebut namanya misalnya, oh oh ini aku klasifikasikan auranya Ling gitu. Oh, ini kita. Oh, ini auranya Cassiopeia. Karena kemarin banyak yang nanya di Instagram story uh, tentang parfum aura ini mm -hmm. gimana cara kerjanya. Nah, misalnya 1000 orang nih, terus kamu ngelihat tanggal lahirnya satu persatu. Terus kamu cari tuh numerologinya dia satu persatu. Enggak. Gimana tuh? Nama dan tanggal lahirnya ketika dia cocok itu udah bisa keterawang nggak ngerti. Ini bahasa orang sempurna natural <laughs> nih. <laughs> gimana? Gimana? Gimana? Jadi ketika nama dan tanggal lahir, itu jarang sekali ada yang sama kan? Mm -hmm. Nama dan tanggal lahir. Mm -hmm. Tapi kalau tanggal lahir doang itu bisa ada yang sama. Mm -hmm. Nah dari situ udah ketahuan, mm -hmm. awalnya Oh begini. Karena udah, orang bisa karena terbiasa kan. Jadi udah gampang dari situ. Nih ya, kenapa jualan online shop sepi? Apakah ditutup atau gimana? Mereka yang lain pakai bakingan dari belakang. Ada memang yang bisa nutup rezeki orang. Orang ada yang bilang, rezeki itu sudah ada yang ngatur enggak mungkin. Iya iya iya iya. Nah, memang betul rezeki sudah ada yang tapi rezeki itu semacam gini logika analogi ya. Mm -mm. Rezeki itu seperti air yang dari gunung turun mengalir mm -mm. menuju laut, jadi sungai gitu kan. Tapi ketika jadi ibaratnya rezeki ini dari Tuhan turun ke kita mm -mm. gitu. Nah, dari seperti gunung air mengalir ke laut. Proses turunnya tadi itu bisa diganggu sama sampah. Mm sama batu nah iya, iya. mungkin nanti ketika tiba saatnya sampah itu ada yang buang batu itu ada yang angkat deraslah aliran airnya hmm. itu yang angkat siapa? ada orang yang bantu? nah gitu ya? itu dia yang angkat siapa? mungkin yang jadi penghalang ada dosa kita sendiri Oh, bisa jadi mungkin menarik, yang menghalang iya. juga adalah perbuatan kita, kesalahan kita gitu. Ada hal-hal juga rezeki kita ternyata ada yang tidak berkah di situ. Akhirnya jadi ngerti terhalang. Apa biasanya terhalang tuh kesalahan kita tuh gimana? Dur durhaka gitu kali ya. ya. durhaka sama orang tua hmm. gitu kan. Uh, kita menyenyangkan uh, orang tua mm -hmm, gitu kan, mm -hmm. bisa atau mungkin uh, apa namanya ketika kita punya rezeki banyak, kita fokus sama diri kita sendiri. Sampai lupa sedekah. Ya, mm -hmm. Ada juga yang sengaja nih, karena memang iblis mm -hmm. beserta antek-anteknya itu ditugaskan mengganggu manusia. Kayak ada manusia yang iri hati, jahat hati, bersekutulah dia dengan jin, dengan iblis, mengganggu manusia yang lain. Mm -hmm. Jadi, menarik guys. bukannya jangan nyalahin Tuhan. Mm -hmm. Oke okay, guys, kayaknya sampai situ dulu perbincangan kita, nanti mm -hmm. next kita bikin video bareng lagi ya. Iya, iya. Nah, mm -hmm please kalian mau kita bahas apa? komen di bawah jangan lupa subscribe, thank you so much for watching see you in my next video, bye bye, bye, -bye.